Sampai rumah dengan selamat Kita balik lagi, gitu lho Sebenarnya Mas Bayu, ini tuh sebenarnya kita menggunakan kamera dan harness itu menyiksa atau tidak? Kalau menurut saya sih Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat Nah, kali ini ini ada banyak peralatan di sini Nah, ini kalian bisa lihat nih Ada GoPro GoPro yang belum dibongkar Ya toh? Nah, ini GoPro-nya yang belum dibongkar Ini yang kamera GoPro yang biasa dibawa sama si burung Ya kan? Ini GoPro-Gopro yang sudah aku bongkar Cuma belum selesai Berapa? ini mesin-mesinnya juga, ini baterai buburnya yang tidak aku pakai karena dia terlalu berat. Nah, dan ada harness, harness yang biasa dipakai si burung-burung di videonya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan semua ya kawan-kawan ya. Di sini juga ada burung-burung yang lucu-lucu di sebelah situ. Ini ada merpati, merpati pos, merpati balap sebenarnya, merpati balap karena merpati pos itu juga dipakai buat balap ya, jadi. Yang nanti akan kita jelaskan. Jadi gini, ini harnessnya. Nah, harness ini itu harus gimana mas? Harus dibiasakan ya? Ya, biasakan dari kecil. Harus dibiasakan, Pak. Sebenarnya ada dari kecil pun bisa, mas. Cuman mungkin harus agak waktu yang ada lama. Agak waktu yang lama. Jadi penyesuaian biar si burung itu nyaman dengan harness ini. Untuk kamera saat ini ada berbagai macam kamera yang bisa dipakai oleh merpati dan burung-burung lainnya sebenarnya. salah satunya adalah ini nah ini namanya Firefly ini kamera harga sekitar 300, ribu. 300 ribuan kawan-kawan nah kamera 300 ribuan ini dulu udah banyak yang pakai terbangin ya mas ya betul betul betul cuman hasilnya ya nggak bisa dinikmatin ya hasilnya ya. hasilnya shaking banget karena burung saat terbang itu jangan uh, goyang parah, ya. jadi tidak bisa dinikmatin pakai ini, makanya kita dari dulu nggak mau keluar video karena basicnya saya orang video ya, saya tahu gimana video yang enak dan bisa dinikmati, nah ini tidak bisa, ya. nah akhirnya di teknologi saat ini muncul ini. muncul kamera yang berstabilize, jadi ada stabilizer internalnya di dalamnya, salah satunya ini sta 360 go. Nah, ini. Dia ukurannya kecil segini kameranya. Ini burung-burung dua ini bisa bawa ini dan mertepati juga bisa. Nah, ini beratnya sekitar 27 gram. Kalian mau lihat hasilnya? Nih, hasilnya nih, hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari kamera 360 saat dibawa oleh si burung upgrade Burung upgrade itu yang abu-abu yang ada di ujung sendiri itu ya. Nah, ini hasilnya mana? suruh kan hasilnya? beginilah hasilnya nah, oke? Okay. begitu aja nah, untuk kamera yang tadi ini, kan pasti kawan-kawan banyak ya yang penasaran kamera ini tuh gimana tadi hasilnya? hasilnya nah, monggo dilihat hasilnya beginilah nah, lihat hasilnya jadi, kecangannya parah banget ya bikin, bikin mual Bantuan kita nggak serasa terbang, tapi serasa kocok-kocok ya. Jadi kurang, kurang, kurang enak untuk dinikmati. tetapi nggak masalah, kita tetap uh, menghargai semua orang yang sudah mencoba, karena itu nilai plus buat kita ya. Betul. Jadi itu tetap keren banget dan kalian luar biasa. Nah, oke. Okay. Yang terakhir itu dengan kamera GoPro. Di dalam kamera GoPro ini lebih ribet sebenarnya, karena saat video sudah jadi kita stabilisasikannya di luar kameranya jadi ya, pakai, program, pakai khusus. program khusus sendiri lagi nah ini GoPro nya kayak gini, ini masih terlalu berat betul beratnya hampir 200 gram nah makanya GoPro nya saya telanjangi nah ini ini saya, saya ambil saya ambil dalamnya saya keluarin dari lensa-lensanya bener-bener Part-part yang tidak kepake saya buang. Nah jadilah jadi sekecil ini aja. Ini beratnya 14 gram. Jadi ini beratnya 14 gram belum pakai baterai. Setelah pakai baterai ini 7 gram beratnya jadi 14 tambah 7. Jadi jadi 21 gram. Jadi enteng banget buat di gendong merpati bahkan burung-burung yang kecil ukuran agak medium. nah kayak gitu nah gitu ya, jadi seru banget ya untuk hasilnya video ini, kalian sudah bisa lihat di video part 1 dan part 2 video sebelumnya, hasilnya ini itu pakai kamera GoPro yang sudah aku telanjangi seperti ini nah, asik ya, mantap ya sebenarnya Mas Bayu ini tuh sebenarnya menyiksa atau tidak kalau menurut Mas Bayu kita menggunakan kamera dan harness tuh menyiksa atau tidak? kalau menurut saya sih, <tuh> nggak menyiksa sih Mas, karena Uh, ini seperti uh, agility, agility dalam burung oke okay. okay. kemampuan burung yang berbeda seperti kayak kuda, mungkin naikin orang apakah itu menyiksa juga? ya kayak ya sama, sama ya sama. terus kuda narik gerobak. oke okay. eh, sama kan cuma kita kan harus mikir tentang berat kamera kita pakai seperti ini, ini, atau ini nah. ya. benar kawan-kawan jadi kalau dibilang menyiksa atau tidak Sebenarnya kalau menurut saya pun tidak menyiksa karena burung-burungnya happy-happy dan sehat-sehat semua ini burung yang tidak di... kita bebaskan terbang ya, saat dia terbang tuh kita bebaskan tidak kita tali, bahkan tidak kita kandang jadi mereka bebas mau terbang Sebenarnya saya yakin kalau burung saya ini pasti akan pulang asal tidak ditembak atau tidak dikejar kejar alam, alam kejar predator, burung predator nah... tetapi... kita juga memikirkan kenyamanan si burung, makanya harness ini saat dipasang, khusus. saat dipasang itu memang khusus jadi dia nyaman digunakan, si burungnya nyaman harness ini nyaman untuk digunakan si burung jadi gak kenceng juga, ada selisih sejari gitu ya sama betul, badannya betul. jadi gak kenceng dan e, nyaman Tepat. saat digunakan jadi mereka gak merasa terganggu ya, eh, saya ya, tambahin mas, hmm. ini harus ini kan desain khusus untuk burung yang bawa kamera nah, nah, nah, jadi kita dapat dudukan e, kamera yang stabil Terus uh, geraknya burung itu tidak terhalangi. Oke. Okay. Nah, Yang penting kan gerak burung tidak terhalangi. Nah. Terus dia seperti kayak bawa tas kecil lah. Oke, oke, oke. Mujahidnya seperti itu. Oke, okay, mantap, Mas. Nah, jadi begitu kawan-kawan, jadi nggak kita gak asal. Jadi kita semua udah, kalau Mas Bayu ini riset burung menggunakan kamera ini, dia sebenarnya udah dari tahun 2019, 2019. Nah, gitu, jadi sejarah sedikitnya ya dia sudah dari 2019 reset akhirnya ketemu dengan saya karena saya fokus di bidang drone di mana supaya burung bisa menghasilkan video yang bisa dinikmati oleh penonton Berapa? YouTube ya kan ya, jadi betul, akhirnya ya, akhirnya lah ketemulah ini jadi kita bareng-bareng ya belajarnya Mas ya mana desain harness yang nah kerja kelompok gitu nah, nah terus nah banyak yang bilang banyak yang bilang kalau Wah, kok burungnya terbangnya rendah, Mas? Ya, betul. Terbangnya rendah, uh, deket-deket genteng gini. Aku sebagai pilot drone. Sebenarnya, malah bosen aku terbang tinggi-tinggi. Terbang tinggi itu mungkin sekali dua kali nggak masalah ya? ya. Cuman kalau ter terlalu sering terbang tinggi itu sebenarnya bosen. Karena apa yang mau kita lihat, cuma benda terlihat kecil. Jadi sebenarnya kalian itu menikmati sebenarnya saat uh, burung terbang rendah dekat objek. Kalian dapat sensasi deg degannya yeah. dapat sensasi uh, uh, kayak mau kena nabrak-nabrak yeah, pada ini pada ini adalah pilot terbaik dibanding saya dibanding pilot-pilot lain ini adalah pilot terbaik nggak mungkin dia nabrak instingnya lebih kuat instingnya, ya ranting-ranting yeah. kecil kabel dia bisa lihat sementara kita kadang pilot drone nggak bisa lihat yeah, malah betul, gitu betul. loh jadi cuman itu wow banget buat aku pilot fpv pilot drone fpv dia terbang tipis-tipis dekat objek itu wow banget dan itu aku luar biasa menurut gue, jadi aku seneng banget dan itu sengaja aku pilih yang memang karakter yang ini itu karakter yang terbangnya rendah mas jadi.. Oh. dan salah satunya ya, karena saya masih takut dengan burungnya terbang tinggi karena.. kalau uh, gimana gitu? Eh uh, satu kalau kablas kedua pengalaman pernah saya lihat tuh burung alap-alap itu kayak tinggi mas, di deket awan-awan gitu oh, loh mas oh iya iya, nah, sergap gitu ya takut saya kalau dia disergap malahan mungkin lo, menurut logikaku, burung alap-alap tuh takut kalau sudah deket pemukiman warga gitu loh iya, karena dia model menyerangnya dari atas ke bawah tau mas uh -uh. kalau dia deket uh, pemukiman, malah dia malah uh. nggak gendeng nah iya nah, nah, ya kan? betul jadi itu sih, itu logikaku kenapa aku pilih burung yang terbangnya rendah karena aku pengen bisa dapat video yang dekat dengan objek dan aman dari predator burung predator. Gitu. Jadi burung predator mungkin kalau yang merpati terbang rendah aman ya. Tapi untuk yang penembak-penembak jitu -penembak itu yang agak seram. Jadi tolong, tolong, tolong buat yang suka hobi nembak bisa bila melihat burung-burung aneh, bawa kamera atau burung-burung yang lucu-lucu jangan ditembak lah tembak aja tikus lah ya, ya. tikus lah yang tembak ya atau jadi ama ama, atau hama gitu kan. lah ya, Betul. ini kan bukan hama ya jangan ditembak lah gitu gunakan senapan dengan bijaksana uh -uh. kita sama-sama uh, punya hobi masing-masing kita saling menghargai uh -uh. nah last but not least nah. kenapa dari tadi ada dua burung yang lucu-lucu ini dan ada mas Bayu di sini yang menemani saya selain yang membantu dulu untuk kita kerjasama meee mencari yang terbaik buat burung-burung uh, bawa kamera ini adalah teman-temannya nah, ada teman teman coba Mas Bayu yang upgrade Mas Bayu bawa sini Mas Bayu oke, nah ini kita mau perkenalkan teman-teman si Merpati Pindu, bro. nah ini namanya siapa Mas? namanya Mas? namanya Sedi Mas namanya Sedi, nah ini namanya Sedi dia ini sebenarnya malah pertama yang gendong kamera dengan stabilizer, yeah. itu loh. Menurutku dia adalah pertama, karena dia keren banget. Aku terinspirasi sebenarnya dari si shading the green ini, Upgrade, Nah, kalian bisa cari YouTube-nya di si Sh Sh shading the green. Nah, dia instagram dipasang di, di sini, di situ, di atas itu. Nah, itu kameranya dipasang di situ. Menarik kan? Nah, nah ini, ini sedikit dan nah. itu boleh ditaruh dulu, okay. nah, dulu Mas Bayu nah boleh ditaruh dulu Mas Bayu nah, dia jahil ya, lucu ya, peretnya ya oke, oke okay. okay, kita, kita mau... anu kan banyak juga yang tanya mas, mas gimana kubu. sih cara masang harusnya aja oh iya, harnesnya nah, tolong Mas Bayu nah buat yang buat yang penasaran cara masang hagesnya ini mas Bayu mau nunjukin cara masangnya mas nah coba gimana simpel banget ya cara masangnya ya agak di sini mas Bayu oke siap ya. nah ini cara pasangnya nih jadi tidak ribet-ribet banget nah ya, mas, nah, nah tinggal dimasukin aja seperti ini sayapnya di Are. Are. terpasang harnessnya nah ada terpasang harnessnya jadi simple toh masangnya cepat nanti kamera atau GPS-nya di atas ini kamera atau GPS-nya nah coba nah nih ini di bawah ada kayak tasnya juga yang buat dia uh, aman di atas ini nanti buat kamera atau harness-nya atau gps -nya. atau GPS, eh kamera atau GPS-nya di atas ini di sini juga bisa kalian kalau mau bawa apa-apa bisa bawa uang pun bisa ya nah kayak gini nih tapi jangan bikin bawa narkoba oh, oh, jangan nah, lah, kita yang baik-baik saja nah seperti ini ini burung merpati yang belum pernah pakai harness dia pun langsung enjoy aja, nggak ada masalah nyaman, karena ini bener-bener kendor nggak ada yang mencekik sama sekali jadi dia bahagia-bahagia aja ini gitu loh asik ya oke okay. Iya, harusnya sudah kepasang, bahkan merpati baru pun santai-santai aja setelah pakai harnessnya, karena ini memang nyaman ya, nggak kenceng. Nah, ini ya, jari pun bisa masuk, dia enjoy-enjoy aja. Ini merpati baru ya, karena kita udah memperhitungkan kenyamanannya, ya, Mas Bayu. Betul, ya. betul. nah, kita masukkan. Nah, kita lihat, merpati baru pakai harness enjoy aja, nggak ada masalah, karena memang. Harusnya udah kita pikirkan baik-baik. Oke. Okay? Uh, aku mau memperkenalkan eh uh, anu Mas Bayu. Besok burung merpati juga yang bawa kamera GoPro. Cuman jenisnya ini merpati free fly. Nah, ini kita mau panggil dia ya. Nih pakai sempritan dan semprotan nah, nih. Nah. Ini dia datang nih. Nah, ini merpati yang sudah dilatih untuk jinak jadi dia akan terbang di sekitar kita nah, nih. nah, nih. nah ini ini nah, ini besok juga akan pakai harness dan bawa kubur juga jadi jinak ya merpatinya ya kalian bilang merpatinya tersiksa ini merpati bahagia banget nih yuk malam lagi dia takut nih, karena ada burung yang lebih besar tuh nah, misalkan aku lempar pun ya nih, lempar ya nah, dia balik lagi gitu loh. nah, jadi memang ini merpati yang nanti free fly untuk bawa kamera GoPro juga, okay? oke? itu aja mas Bayu, mungkin, mungkin. Oke. biar temen-temen gak bosan sekali lagi kita mau mengingatkan apa mas Bayu? Uh, gunakan senjatamu pada tempat yang tepat uh, senjata utuh. apa ini maksudnya? kok tiba-tiba senjata ini? ini mas yeah. nah, ini. oh, ini yeah. gini ini. jadi uh, buat teman-teman yang hobi menembak menembak, atau berburu banyak sudah banyak kasusnya ya Mas ya. ya? betul betul betul. Burung punya teman-teman kita yang pecinta burung yang ditembak ditembak sampai bahkan ada yang mati. mati. Banyak oh, ya Mas ya? Banyak banyak Mas. Ini kita di sini ingin menyampaikan tolong buat yang hobi nembak nembak binatang, tembaklah hama atau betul. yang mengganggu ya, jangan ditembak burung-burung kesayangan kita gitu betul. loh. Kalau ada burungnya terlihat aneh bawa oh, kamera, lucu-lucu, tolong banget jangan ditembak oke, okay, gitu okay. aja? ya kan kan kawan udah yeah. menyaksikan duh tuh wakak, yuk tuh, oh, jadi ini memang buru-buru yang bener, bener kita sayangi ya, nah Buat Besok bawa kamera juga gitu loh Tuh Satu Dua Tiga Yuk Eh tutup